Kali ini kita akan membahas makhluk mitos rakyat Eropa tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada baik di subscribe dahulu, agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi penting dan hal-hal lainnya. Cerita peri ini sangat legendaris di negara tersebut. Benarkah peri ini ada? Ini adalah beberapa bukti peri yang tertangkap kamera. Ada yang percaya kalau peri itu ada, sebagian juga banyak yang tidak percaya. Peri adalah jenis makhluk mitos atau suatu bentuk roh yang sering digambarkan sebagai makhluk supernatural metafisika. Umumnya digambarkan sebagai perwujudan manusia dalam penampilan yang mungil, mempunyai sayap dan menarik, serta memiliki kekuatan magis. Ada yang menyebutnya juga sebagai malaikat kecil. Seorang dosen memberikan bukti kalau peri itu benar-benar nyata. Dia mengambil foto tersebut pada suatu hari di musim panas. Saat itu dia sedang berjalan melintasi sebuah ladang. Ketika dia melihat ke dalam kameranya, dia melihat seperti benda kecil beterbangan menyerupai manusia. Seperti tujuh makhluk bersayap kecil terbang di antara bunga dan rumput. Lalu John coba memperbesar lensa kameranya dan semakin tampak jelas makhluk tersebut memiliki Ukuran 4 cm, memiliki lengan dan kaki serta sayap yang mungil. Saat itu John merasakan sedikit keajaiban dalam dirinya. Lalu dari foto-foto yang telah diambil tersebut, John memamerkannya di sebuah pameran sebuah museum. Informasi berikutnya berasal dari negara Australia. Pada saat itu beberapa ilmuwan sedang mengadakan penelitian fosil di dalam gua. Secara tidak sengaja mereka menemukan fosil mirip seperti peri. Bentuknya kecil mempunyai sayap dari daun, dia kini peri ini sudah mati lama. Fosil ini dia kini berumur sekitar 200 ribu tahun. Mempunyai struktur gigi yang kuat, mereka menamakan fosil ini sebagai peri daun Australia. Para ilmuwan percaya bahwa peri ini mati disebabkan tubuh mereka yang rapuh. Di Australia kepercayaan tentang peri sangat umum di kalangan masyarakat Australia. Tetapi para ilmuwan tidak bisa membuktikan kalau peri itu benar-benar nyata. Hingga ditemukan fosil ini memperkuat kepercayaan tersebut. Bahwa peri benar-benar hidup dan nyata. Kejadian berikutnya terjadi di halaman belakang rumah. Pada saat itu seorang ayah sedang mengajak kedua putrinya memetik jeruk di belakang rumahnya. Saat itu sang ayah membawa sebuah kamera untuk mengabadikan saat-saat bersama putrinya. Secara tak sengaja seorang putrinya menunjukkan arah hewan kecil yang terbang di atas pohon jeruk. Awalnya sang ayah mengira itu adalah sebuah kupu-kupu yang aneh. Lalu sang ayah memfokuskan kameranya ke arah benda yang terbang tersebut. Tak lama setelah mengamati dan meneliti hasil rekamannya, nampaklah makhluk kecil itu seperti peri, Mempunyai tangan dan kaki seperti manusia, dan mempunyai sayap kecil. Fenomena berikutnya datang dari seorang fotografer. Pada saat itu Lisa sedang mengambil foto di dekat hutan Bluebell, Northampton. Ketika saat itu kameranya menangkap sosok kecil yang terbang melayang di sekitar bunga Bluebell. Sosok itu mempunyai sayap seperti peri. Dengan rasa penasaran kemudian Lisa memperbesar lensa kameranya. Sehingga nampak semakin jelas sosok itu memang mirip seperti peri, Mempunyai tangan dan kaki layaknya seorang manusia. Lisa meyakini sosok yang ditangkap kameranya adalah seorang peri. Lisa meyakini peri itu adalah Tinkerbell. Nah bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda percaya kalau peri itu ada? Jika suka tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.